kembali lagi bersama gue dan 5 Lion Megawas ya Kita bermain di Pragmatic Play bersama 5 Lion West. Oke, okay, brother and sister semuanya, kita coba langsung gaskin aja ya, Busky. Di modal 114.440. kita coba di bet berapa ya ya? Ayo coba, guys. Kasih saran dong, kita coba main kayak gimana? Soalnya gue bingung banget ya. Udah kayaknya semua pola yang gue cobain Itu gacor-gacor semua Jadi menurut gue yang Penting itu bukan polanya ya bosku ya Tapi jam gacornya Gue jam gacor gue main di jam 1 malam ya bosku ya Biasa kalau gue main di jam 1, 2 Atau jam 3 malam ya bosku ya Tergantung kalau misalnya gue Masih melek di jam 2 ya Gue melek di jam 2 Kalau gue masih melek jam 3 ya Gue mainnya di jam 3 ya Lebih sering sih di jam 1 malam gue main ya bosku ya Terutama di jam 1 malam itu Uh, Kakejus itu gacor banget ya. Wwg itu biasanya setengah dua atau jam setengah satu ya. Udah mulai sih. Cuman dia di pertengahan jam aja dia cepat banget berubahnya nih. Akurat. Ke masalah kurasi website yang gua mainin ini dia memberikan RTP yang akurat ya bos. Udah oh, dapat bosku. Dapat kita. Dapat berapa ini Selek. Free, kita coba pilih ya. Kita pilih yang 10 aja. Coba kita dapat berapa yang 10 ini ya. Langsung kita gaskan di B3000 tadi kita ya. Makanya udah lumayan kesedotnya Tinggal 68000 saldo kita. Belum dapat juga udah di spin ke 7 ya. nggak papa lah. Oke, dapat akhirnya. Oke okay, pecahnya good good job nice ikannya mantap mancing ikan kita bosku naga aduh naga kenapa di tengah ruang naga kakek kura kura genit ayo kodok bangkong nice singa dapat jos ayo lagi ah larang ah parah boncos, ini eh, nggak boncos sih dapat free spin ini kita kan nggak boncos sih bosku lumayan lah daripada lumayan bosku naga connect dan langsung dapat nice kita auto dapat nice lah ya auto dapat nice lah kita uh nice nya empat puluh delapan ribu bosku gile go Kill. balmot kita udah yang tadi kesadot langsung balmot kita ya gas langsung bet 3000 aja nggak usah ragu nggak usah takut lagi kalau lo main lagi di jam gacor yang seperti gua main ini nih ya langsung aja cek RTP-nya cek link gacornya di kolom komentar gue ya bosku ya Lu ke kolom komentar nanti di sana gue taruh Linknya gue sematkan di paling atas ya bosku Atau bisa juga lu kunjungin channel gue ya Klik channel, tentang channel gue disana gue taruh ya Ada langsung aja cek cerot ke tentang channel gue Atau di kolom komentar langsung gaskan bosku Oke okay. Nice Si kakek kura-kura gemit Kakek kura-kura Kita masih main di b ya bosku ya Nah, agak connect lagi Mantap soy. Mantap coy coy coy coy coy Lumayan 57.000 coy Coy coy Gaskan Sudah gaskan Gaskan 57.000 Enam ratus bosku gasken. Pokoknya mah Gacor asli kita lihat ya tuh mantap kodoknya dapat coy dapet 290 ribu sensasional coy di luar sensasional sensasional di luar kita bosku dapet 290 ribu gokil gokil gokilat yoi gokil, gokil, gokil mantap asli gacor banget sumpah the best of the best ini emang nggak bisa berkata-kata apapun lagi gue ya pokoknya gacor banget emang ini main Mega West the best banget langsung aja ke situs yang gue mainin ya bosku cobain main di situs gue ini pasti situs ini memberikan cuan buat lo gue jamin gue jamin jamin jamin jamin pokoknya JP asli auto WD lah pastinya pokoknya pokoknya makanya yang penting lu kalau udah JP di WD bosku ya jangan terbawa nafsu diikutin terus main terus akhirnya rungket deh jadinya sedih kan kalau udah rungket eh enggak dapat 440 ribu kita bosku mantap sekali kita coba gaskan lagilah lah ya gua sih ini mah modal sisa dari withdraw kemarin jadi kalau kalah kalau habis juga nggak masalah ya bosku ya jadi gua masuk slow, slow aja, yang penting kita bisa dapat hiburan nih dapat cuan ya bosku ya coba kita gaskan 20 spin otomatis ya cuman centangnya ya centang kanan doang, nggak pakai quick, nggak pakai turbo ya bosku ya semoga dikasih free spin lagi, gratisannya gua sih berharap ini, aduh tinggi banget, RTP nya sumpah 98% tadi sih gua cek Gue cek di HP 98% RTP nya bosku ya Ini gue sekarang lagi main pakai PC ya Pakai PC itu lebih mantap Pokoknya daripada pakai HP Hasilnya walaupun pakai HP juga lumayan tapi gak tahu kenapa ya Kalau pakai PC itu gak coba banget asli Bagus banget lah hasilnya mantap pokoknya Enjoy the video ya brother belum dapat juga kita, ya ampun Apa perlu kita taikin atau turunin lagi bednya Tapi dia tadi juga pecah di luar, mantap ya Wusky Walaupun nggak dapat free tapi pecah di luarnya nya banget Just pokoknya Oh, right, oh right, all right, oke okay. Lanjut apa lagi di kita nih? Oke, entar dulu deh. Gua rasa ini momennya udah lewat kali ya. Jadi gua buy spin aja lah Siapa tahu ini pengakhiran yang bosku ya. Enggak apa-apa modal sedikit ini, tapi kita masih dapat gope kalau misalnya ini. Boncos ya bosku ya. Enggak apa-apa kita pilih yang menang aja kita. Pilih yang kecil kecil aja, biasanya yang kecil-kecil malah dapatnya gede kalau yang kali 15 kali 4 apa 30 lah apalah. itu pokoknya yang gede itu malah boncos biasanya bosku. Semoga ini gak boncos yang ini nih. Gua udah coba-coba apa spin turbo, spin quick tadi ya kan. Lihat sendiri. Tapi masih kurang ya dapatnya. Masih belum dapat free spin jadi kita langsung buy spin aja lah Lumayan sih, dapat pas di luar sih, tapi ini gua pengen uh, dapat free spin ya. Kita lihat free nya dapat berapa ini? uh dapat Mega Bosku di bedo ribu empat ya, kita beli dua ribu tadi. Dapat Mega Win kita Bosku. Uh, kakek, alamak, kakek thank you banget, kakek kura-kura. Mantap kali lah, kakek kura-kura. Best itu banget kakek kura-kura thank you thank you thank you kakek kura-kura sensasionalnya thank you dapat berapa kita dapet 300 lebih bosku oh my god 700 ribu dari si kakek kura-kura ini kakek kura-kura lebih gede daripada naga merah ya daripada Naga merah yang tadi di luar kita cuma dapat berapa ini? kakek kura-kura kita dapat tujuh ratus ribu enam ratus, deh. Mantap banget ya, mantap kali ya, bosku dapat sejuta lebih kita gaskan, gaskan, gaskan. Mantap bosku. Kali Oke, okay, nice, nice ya bosku. Congratulations, congratulations selamat yoi dapat 796.000 dalam 6 free spin gila gokil nggak tuh oke okay, kayaknya supaya nggak disedot lagi udah dapat sejuta lebih kita wd aja ya bosku ya jangan pernah bosan dengan apa Dukung gue terus dengan cara like, komen, dan subscribe ya bosku Karena subscribe dari kalian itu sangat berharga bagi kita konten kreator ya Di komen aja komen apapun di kolom komentar See you next time ya bosku ya Ketemu lagi sama gue di konten selanjutnya See you guys semuanya, bye bye